Hello guys, welcome to my channel. Pada kali ini saya ada hunting dadakan sebelum dari kerja, mampir ke gramedia Citra Raya. Nah di sini ternyata lagi banjir karena nanti tanggal 25 Juni akan ada acara balap Hot Wheel. Nah, di sini enggak tahu nih lot apa ya banyak banget, ada Cherokee, terus ada Subaru. Prince Rover, sorry Prince Rover, ada Jaguar, guys, oh ada macam-macam ini guys. Nah ini Prince Rover klasik, nudak gitu teman-teman ini. Di sini ada tujuh nih, banyak sekali. Wah saya jadi bingung ya, mau pengen dibeli semua, guys. tapi Seperti pasti jelas. kantong jadi jebol nih. <laughs> Oke okay, guys, kita lihat-lihat dulu nih. Karena sama. Mas-mas karyawannya sudah dikelompok-kelompokkan gitu Jadi kita melihatnya tuh enak banget gitu ya tuh, Ada jaguar nih ada borla juga tuh jim gladiator Tapi yang warna putih ya yang borla putih Tapi yang yang keren adalah ada range rovernya nih banyak sekali Terus ada si cantik moon eyes Nah ini moon eyes nih teman-teman Oke di sini saya sendirian jadi huntingnya tenang gitu ya cuma karena saking banyaknya jadi excited banget gitu untuk obrak-abrik gantungannya ini nah, ini ada lagi nih jadi ada menemukan lagi di bawah dua nih Waduh, jadi total ada berapa nih ada 7 nah ini ada lagi nih 4 nih saya nemukan 4 terus nah, ini saya mau jadikan ini dulu nih ada Range Rover klasik yang terbaru nih. Gak tau nih lot C ya, atau lot kali saya kurang tahu nih. Nah ini ada lagi satu, ada dua, nah ya, tiga, nah tujuh, delapan, sembilan. Arti berarti ada sembilan. dari dua, empat ya, Oke. enam, tujuh. Oh ada tujuh, banyak sekali nih Range Rover. Nah ini bagi yang mau nih, hunter-hunter nih yang media Citra Raya nih mana puluh 25 Juni akan mengadakan lomba balap ya di sini kita cari-cari lagi nih saya mau cari-cari lagi siapa tahu nemu Jeep Cherokee nah biasanya kalau rover klasik itu ada Jeep Cherokee nya hidup aduh saya putar-putar dulu nih nggak nemu lagi nih 4GT ada Mustang ada fantasi-fantasi karnis nih, selby Terus ada Jeep lah, lagi. Nah, itu ada Batman yang warna biru ya. Kemarin biasanya ada yang warna hitam. Nah, ini ada Big Baja, Book Baja ini. sorry, Book Baja, Paul Nah, ini uh, banjir sekali nih. Yang tertarik ada Ford juga, ada Ford Fungko. Nah, ini ada Ford GTR F1, GTR yang terbaru yang sebelumnya warna hijut telur asin nah ini oh masih ada lagi ini font gp font nya terus lagi 2 banyak sekali teman teman nah ini yang bagi yang tertarik silahkan datang ke Gramedia media citra raya lagi banjir banjir nih Saya ada fantasy card nah akhirnya saya ngambil ini aja deh ngambilin ada aja tiga nih apa tahu nanti di dalam ada lagi nih ini baru di bagian luar nih nanti kita masuk ke dalam nih untuk melihat di dalam apakah masih ada lagi tapi untuk sementara saya ngambil pegang tiga dulu aja deh empat lima enam tujuh ada 7. ada 7. Saya excited banget Saya senang banget ada ya, Akhirnya nemu juga teman. Ridge Rover klasik Warna hijau Nah sekarang saya sudah di dalam nih guys Bagian dalam nih Nemuin apa lagi Oh nemu Ridge Rover lagi guys dua. Jadi total tadi di luar 7 Dalam dua, Berarti ada 9 Ridge Rover nih Ini hot item sekali nih guys Tuh. Memang di banjir. Hot wheel hot wheel terbaru ini nggak tahu lot apa ya. Oke, okay, nah ini saya masuk obrak abrik lagi nih guys. Ini nggak ada banyak Ford Bronco juga ya. Nah ini Ford Evan masih ada Batman juga, Batmobile. Ford Evan, nah saya obrak abrik nih guys karena sini juga ada beberapa yang dari tahun 2021 ya jadi seri lot lama gitu nah sini saya sudah pegang lima nih guys nah, jadi bingung nih mau dibi semua atau dua saja gitu ya guys nih saya bingung banget nih waduh kalau beli semua katong jempol nih guys <laughs> banyak banget nih okelah okay saya tinggal dua saja untuk hunter-hunter yang lain Semoga bisa menemukan juga oh, Rover Classic ini Oke okay. Saya masih gak takut nih guys Saya masih penasaran Ada nggak chip Cherokee-nya ini Harusnya ada ya Apa Saya sudah telat ya sebelumnya Ini ada Subaru nih Ini ada Subaru Apa sebelumnya sudah ada hunter yang Mampir ke sini ya Gramedia Citra Raya nih saya Tangerang Ini ada Ford F1 GTR. McLaren, McLaren F1 GTR. Oke, okay, guys. Nah, ini sekarang saya mau lihat di Matchbox. ada apa ya, guys? Tapi saya masih penasaran ya sebelum sebelum lari ke Matchbox, saya penasaran nih. Nah, kita lihat ke Matchbox nih. Ada apa? aja nih guys, itu masih Land Rover. Land Rover Defender 90. Masih ada juga, guys. Terus ada Ford, apalagi nih? Oke, okay. masih puter-puter lagi, buka bongkar, bongkar lagi. Nah, kalau ketemu dengan Mercedes-Benz, UK, Germany, ya yeah, yang selama ini hanya di awang-awang sekarang, akhirnya nemukan juga di gantungan, guys. Terus nemukan apa lagi nih? Waduh, ada Mercedes-Benz. 300 guys Masya desainya ada berapa nih Kita lihat sama-sama guys Satu 1, 2 Jadi 1, 2 Banyak sekali guys Lagi banjir nih match nih Di Gramedia 2, 3, ada 4 4 biji guys jadi Yang belum punya nih Bisa lihat-lihat nih mampir-mampir di mampir Citra Raya Gramedia Citra Raya ini waduh biasanya kalau di Gramedia nih nah asli guys selalu nggak pernah beruntung di didapat sini. tapi kali ini langsung beruntung saya bisa dapat Range Rover Mercedes-Benz G300 dengan Mercedes-Benz 200 E ya oke okay, saya lagi memilah-milah nih mau ngambil berapa ya bisa jebol di kantong nih <laughs> banyak banget masalahnya nih gila guys tuh ada tiga tuh guys, hey, guys. ada restrover lagi restrover tadi ya tuh siapa yang mau tuh yang belum pernah punya gabungan restrover sama Mercedes Oke okay, guys itu aja sih yang hunting saya kali ini nih Guys karena banyak banget nih banyak guys. itu ada masih ada lagi turin uh, message band macam-macam guys tuh masih masih ada tuh 1234 ya Oke okay guys saya putuskan ngambil empat saja oke okay guys ini hasil hunting saya saya dapat dua Range Rover klasik warna hijau seri terbaru terus juga dapat dua Mercedes-Benz yaitu Mercedes-Benz 220 se warnanya cakep sekali krem ya terus sama Mercedes-Benz G500 Oke, itu hasil hunting dadakan saya terima kasih yang sudah menyaksikan video saya sampai ketemu di video-video saya berikutnya bye bye